lanjut ke presiden kedua Oke guys selanjutnya ke presiden yang kedua ketiga terima <akh> <Pap> <labourayı> <gurawat> Oke, okay, guys. Lanjut ke preset yang keempat. Oke, okay, guys. Lanjut ke preset kelima. Oke, lanjut ke episode yang keenam. Perbaiki sholatmu, bukan fisikmu, karena surga tidak membutuhkan good lookingmu. Wow. Wow. Wow. Wow. Oke, okay, guys, lanjut ke preset yang ketujuh. Oke okay, lanjut ke berita yang ke-8 Kalau nggak jago, nggak usah maju Aku Oke, okay, guys. Lanjut ke preset yang ke-9. Oke, okay, guys, lanjut ke preset yang ke-10. Oke guys lanjut ke persetan ke-11. Oke guys lanjut ke persetan okay, ke ke-12. Oke okay guys, lanjut ke present yang ke-13 Oke okay guys, lanjut ke present yang ke-14 <San> Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-15. Oke, lanjut ke presiden yang ke-16. Okay, ke ke kalau kamu cari yang drama, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang jeda jeduk Sebelah sini, bangsat! Oke, lanjut ke episode yang ke-17. Oke okay guys, mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kalian dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lagi dari channel ini. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya.